Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat kita ketemu kembali para pejuang MLS uh, Pada materi kali ini kita akan coba berbicara tentang y ketosis Mengembalikan fit metabolisme fitrah atau ketosis agar tubuh kita menjadi sehat metabolisme ketosis ini bagaimana kita menjadikan lemak sebagai sumber energi kita dan dalam sebuah dalil baik hadis di sini dikatakan bahwa berpuasalah niscaya kalian akan sehat hadis riwayat Tabrani sementara dalam Al-Qur'an dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan Quran surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 164. Jadi puasa kita akan membuat tubuh kita sehat. Dan kedua ternyata memang hewan itu ada di setiap lapisan bumi. Dan kita ingin coba uh, membuat tubuh kita tidak menggunakan metabolisme glukosa tapi menggunakan me metabolisme ketosis atau keton sebagai sumber energi. Nah, seperti dalil Al-Qur'an tadi, surat Al-Baqarah 164, hewan di mana-mana, yaitu Allah sebagai pencipta dari alam semesta: hewan di padang pasir, hewan di padang hewan yang di es, padang savana, hewan di tropis, hewan di lautan. Juga hewan yang ada di sungai. Semua ada. Kalau ciptaan yang maha kuasa. Terus yang penting adalah makanannya diburu. Artinya secara fisik kita ada usaha untuk memperoleh makanan. Jadi fisik kita bergerak untuk mendapatkan makanan kita. Karena berjarak antara kita dan makanan. Yang kedua karbo dan gula di mana-mana. Yaitu... Alam ciptaan manusia yaitu alam modern di mana karbo begitu dekat dan gula juga ada di mana-mana. Ini makanannya dibeli dengan uang sehingga tidak ada ikhtiar untuk kita menggunakan visi kita untuk memperoleh makanan kita. Karena bahkan uang juga mendatangi kita. Dan akibat dari makanannya begitu dekat, makanan begitu rapat, makanan juga mendatangi kita, sehingga kita mendapatkan penyakit yaitu diabetes. Ini data uh, tahun 2021, sumbernya International Diabetes Federation, IDF. Dan Indonesia berposisi sebagai kelima setelah China, India, Pakistan, Amerika Serikat, lalu Indonesia. Yaitu kira-kira 19 juta, juta. Ini adalah akibat ketika makanannya karbo dan gula begitu dekat dan ada di mana-mana dan mendatangi kita. Dan menggunakan uang tentunya. Nah, nenek moyang kita itu sama dengan ketosis metabolismenya. Karena when and what? Kapan dan apa yang dimakan Mengerti Mereka terkenal dengan hunter and gatherer Pemburu dan pengumpul Dan ini adalah Imajinasi manusia nenek moyang kita dahulu Menggambarnya adalah binatang Karena makanan kalau sekarang kita lihat Hanya pada awalnya tiga dimensi Padahal ada juga yang keempat dimensi Yaitu ruang dan waktu Jadi tidak hanya Tiga dimensi tapi juga empat dimensi. Ada ruang dan waktu. Jadi uh, bicara dimensi ruang dan waktu. Uh, kalau nenek moyang kita menggunakan sumber energinya adalah ketosis, metabolismenya. Nah sementara orang modern kebanyakan. Dan sebagian besar mayoritas menggunakan metabolisme glukosa. Sehingga ada missing link di sini. Bahkan juga para nabi Uh, mulai dari Nabi Adam mere, uh, Nabi Adam juga nomaden Berpindah-pindah Dipisahkan antara Siti Hawa dan uh, Nabi Adam Kalau Siti Hawa di Jeddah Kalau Nabi Adam daerah India Dan bertemu di Jabal Rahmah Ketika bernomaden itu ya Kita duga keras bahwa ya Yang konsumsi makanannya adalah Hewan Dan ketika makan juga tidak langsung ada makanannya dan makanan harus diburu Jadi inilah ada missing link antara nenek moyang kita dengan manusia modern Apa itu kalau nenek moyang kita menggunakan metabolisme ketosis Kalau manusia modern menggunakan metabolisme glukosa Nah bayi manusia Lahir dengan keadaan ketosis Kenapa? Ya karena lihat badannya tidak ada yang suspect ketika dia lahir Kedua anak manusia itu bayi itu Melakukan perkembangannya hampir 9 bulan sampai 12 bulan Untuk kita bisa berjalan Berbeda dengan binatang mereka bisa langsung berjalan Nah sementara manusia butuh waktu yang cukup lama Berproses untuk apa? Untuk mengembangkan otaknya Karena kita manusia yang paling tertinggi yaitu karena otaknya, bukan karena fisiknya. Kalau kita fisik lah, lemah sekali, kita melawan macan, kita kalah lah. Kita melawan ibaratnya bidatang gorila, kita kalah lah. Kenapa? Karena, karena mereka, para hewan, senjatanya ada di tubuh mereka, include. Nah, kalau manusia, senjatanya di luar, dan kalau suruh bertarung ya diduga keras. Pasti kalah, kita berhadapi hewan. Dan ini adalah jurnalnya mengatakan bahwa... Bayi itu memiliki Metabolisme ketosis Apapun pola makan yang dilakukan ibunya Dan tidak pernah kalau seperti ibunya pun Tidak mengeluarkan Apa namanya mengeluarkan air susu ibu Langsung dikasih teh manis Gak ada itu Dan Nabi Muhammad juga pernah ibaratnya Bukan pernah ya Waktu kecil itu air susu ibunya tidak keluar Maka sampai beliau itu dibawa oleh Halim tushak dia untuk disusukan. Dan walaupun sekarang orang modern jarang sudah bagaimana ketika tidak ada e, ibunya tidak mengeluarkan air susu ibu, malah diberikan susu sapi. Ini yang jadi problem. Sehingga timbul penyakit-penyakit salah satunya terjadi diabetes tipe 1. Nah, bicara puasa fasting Fasting, puasa. Nah, kita ketika puasa atau fasting ini kita ingin merubah sumber energi kita, fuel kita dari yang tadi glukosa ke keton. Ini adalah jurnalnya bahwa kita untuk otak kita itu bisa dirubah sumber energinya dari glukosa ke keton. Ingat, kalau kita mengandalkan glukosa sampai sumber energi, pasti kita akan kebergantungan dengan asupan. Pasti kita akan sedikit-sedikit makan karena otak kita kekurangan energi. Sementara kalau kita menggunakan sumber energinya keton, maka tubuh kita tidak bergantung lagi dengan asupan makanan. Kita mudah berpuasa, bahkan tidak hanya ibaratnya puasa yang sebentar ya. Sampaikan cerita bahkan Nabi Muhammad sampai tiga hari pun bisa kuat itu. Kita duga keras karena memiliki sumber energi keton, tidak menggunakan metabolisme. Glukosa, nah kalau glukosa seperti orang manusia modern Jangankan puasa sampai tiga hari Artinya e, puasa intermittent ya, bisa minum Bahkan tidak sarapan saja sudah manusia keleeng-keleengan Karena mengalami hipoglikemia, gula darahnya rendah Dan mengalami e, gejala patologis e, neuroglukopenia Jadi otaknya kekurangan energi Ini yang jadi masalah dan modern sangat begitu lemahnya Nah bayangkan kalau itu manusia di masa lalu yang makanannya oportunistik Yang tidak mudah mendapatkan karena mereka ketika berburu pasti dalam keadaan puasa Mereka bergerak Sudah e, mereka bergerak beraktivitas Tapi belum makan Kira-kira gitu Jadi nggak mungkin e, manusia di zaman dulu tidak memiliki keton sebagai sumber energinya Saya Duga keras, mereka menggunakan keton sebagai sebuah Mereka akhirnya bisa beraktivitas dan bergerak luar biasa Selanjutnya pola makan kita itu adalah hal halalantoiban Nah, kita lebih mengedepankan adalah protein hewani Ini bahkan hari Gizi Nasional eh, ke-63 pada tahun 2023 ini Sudah ada tema tentang Protein hewani, cegah stunting, itu menarik Berarti sudah ada kesadaran Banyak anak-anak kita yang mengalami stunting Artinya kurang gizi atau tumbuh kembangnya tidak baik Antara umur dan tinggi badannya Serta otaknya tidak berkembang secara optimal Karena kekurangan nutrisi protein hewani Yaitu protein 9 asam amino dan omega 3, omega 6 Dari sumber lemaknya Nah, kita ingat bahwa makanan itu salah satunya adalah sumber energi. Seperti kita makan glukosa itu sumber energi. Makanan lemak juga sumber energi buat tubuh kita. Bahkan ke, e, nilainya lebih besar lemak yaitu 9 kilokalori dibandingkan dengan karbo dan protein hanya sekedar 4 kilokalori. Jadi lebih besar e, lemak sebagai sumber energi. Yang kedua adalah nutrisi esensial. Jadi kalau hanya makan karbo... Hanya buat sumber energi tapi tidak untuk nutrisi esensial. Karena nutrisi esensial ya protein dan lemak. Sementara dalam karbohidrat tidak ada nutrisi esensialnya. Sehingga hanya pure untuk sumber energi saja. Dan sekarang dunia modern ya berlebihan sumber energi dari karbohidrat dan gulanya. Nah kita ingin rubah untuk menutrisi tubuh kita agar tubuh kita mengalami recovery. Untuk mengembalikan Regenerasi sel dan sebagainya Yang terakhir adalah Yang ketiga adalah untuk obat Ini penting, jadi obat kita adalah Makanan, bukan makanan yang jadi obat Itu yang perlu dipahami Kalau sementara ini ya obat Dari luar, tapi kita memahami Bahwa obat kita adalah Asupan protein protein hewani Makanan apapun, ya protein hewani Ingat Dia penting Dan hebat ada di mana-mana, nah kalau seperti dia tidak ada di mana-mana ya tadi itu, nah hewan itu ada di mana-mana, dibuktikan dari slide yang dari yang sudah kita lewati tadi bahwa hewan ada di bagai lapisan bumi bahkan juga di air pun ada, bahkan juga di udara juga ada hewan. Sementara karbohidrat ya tentunya tidak ada di mana-mana, kecuali di zaman modern sekarang. Ini adalah jurnalnya berkaitan tentang masalah Halalan toiban yaitu konsumsi protein hewani bahkan ini carnivore diet jurnalnya yang sudah diterbitkan nah karena kita tujuannya bagaimana ingin menyembuhkan tubuh kita memperbaiki regenerasi dan sebagainya maka jelas kita coba ada tolak ukurnya yaitu namanya glukos keton indeks GKI ada rumus GKI dan cara menginterpretasikan hasil. GKI yaitu pembacaan glukosa per miligram per desiliter, miligram per desiliter dibagi 18, dibagi bacaan ketonnya berapa, angkanya minimal per liter. Nah ini adalah uh, rumus GKI dan cara menginterpretasikannya. Kalau seperti uh, GKI-nya di atas 9, maka tidak dalam keadaan ketosis. Artinya hanya menjalani kehidupan normal modern yang saat ini ada. Kalau antara 6 sampai 9 ini ketosis tingkat rendah. Cocok untuk penurunan berat badan atau perawatan kesehatan. Jadi angka ini yang menjadi acuan. Kalau kita ingin menurunkan berat badan perawatan kesehatan. Tapi kalau kita ingin penyembuhan 3 sampai 6. Angkanya yaitu ketosis sedang yaitu terapetik. Untuk diabetes berdua, obesitas, insulin, gangguan metabolisme atau endokrin. Nah kalau 1-3 kasus tingkat terapeutik tinggi yaitu untuk terapeutik pengobatan penyakit seperti cancer, epilepsi, Alzheimer, Parkinson, cedera otak traumatis, dan penyakit inflamasi kronis kayak autoimun, asma, sinusitis, kronis, TBC, lambung gastritis, hepatitis, osteoartritis, dan pankrasis, dan sebagainya. Kalau kita ingin penyembuhan di wilayah ini yaitu terapetik tingkat tinggi 1-3. Nah kalau yang terakhir yaitu di bawah satu itu ketosis, tingkat terapetik paling tertinggi ini sangat sulit dicapai tanpa pengawasan dokter artinya ada yang ikut mengawasi dan ini adalah jurnalnya uh, tentang masalah GKI kita berharap tubuh kita diciptakan lingkungannya untuk terapetik untuk pengobatan jadi kita pun jadi bed house uh, tuan rumah yang buruk bagi berbagai penyakit ketika tubuh kita memang disuasanakan, dikondisikan dengan penyembuhan terapeutik. ingat, tubuh kita bisa menyembuhkan oleh yang makuasa didesain setiap penyakit ada obatnya itu bicara adalah tubuh kita kalau tafsiran kita itu adalah tubuh kita yang bisa menyembuhkan tubuh kita yang bisa menyelesaikan, tubuh kita yang bisa meng -healing. ada self-healing regenerasi sel, terapetik dan sebagainya itu pada saat tubuh kita betul-betul bisa mencapai angka ketosis ini. Selain juga angka ketosis dicapai, kita juga perlu disampaikan bahwa kita juga perlu mengaplikasikan e, protokol kesehatan 6 pilar MHLS. Sam ini tubuhnya dikondisikan plus juga diimbangi dengan penerapan 6 pilar MHLS. Ini sebagai modalitas supaya agar tubuh kita tetap sehat. Demikian, terima kasih, uh, mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, dan selamat berjuang para pejuang MLS, dan saya akhiri, Bila Itofiq Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.